Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di Tanya Data ekspor ikra. Perkenalkan, saya Muhammad Supron sebagai salah satu data tech spesialis data scientist ikra. Di sini saya akan sharing mengenai penerapan ilmu tata science di government atau pemerintahan Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa data science itu digunakan untuk mengembangkan bisnis Wait, wait, wait, sebelum kamu tonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe channel Ikra Indonesia dan nyalakan loncengnya. Gratis kok. silahkan lanjut lagi nontonnya ya. Nah, mungkin teman-teman merasa bahwa pendapatan uh, itu digunakan untuk mengembangkan bisnis, e-commerce atau perusahaan swasta, tapi sebenarnya nggak melulu seperti itu ya. Karena kan Pemerintah juga perlu merencanakan uh, apa ya namanya kebijakan secara sistematis dan matematis mungkin seperti itu. Jadi biar tepat. Nah, jadi uh, di sini aku akan share sekitarnya 5 atau enam uh, penerapan ilmu data sains di pemerintahan itu sendiri. Yang pertama itu adalah sensus. Nah, mungkin empat tahun sekali kita dicacah seperti itu ya oleh petugas dari BPS. Kemudian kita tahu bahwa data-data yang diterima mereka kemudian diolah. Ya untuk perencanaan, misalkan demografinya bagaimana, jumlah usia produktifnya seperti apa, mata pencarian mayoritasnya seperti apa, jadi itu menjadikan kebijakan lebih akurat ketika oh banyak mata pencarian pertanian nih, mungkin kita bisa meningkatkan agriculture kayak gitu ya, seperti itulah. Jadi sensus itu dilakukan mungkin untuk melihat ukuran populasi sebenarnya, data secara populasi yang sebenarnya bukan estimasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya uh, survei, gitu ya. Nah kalau kita menunggu sensus kadang kan terlalu lama nih. Nah, jadi mungkin kita bisa survei uh, dengan mengambil sampel, kemudian uh, bisa untuk mengestimasi hasil dari populasinya. Nah survei semakin gampang nih teman-teman, nggak perlu langsung serbaran gitu ya, tapi bisa pakai uh, Google Form atau mungkin bisa pakai apapun itu ya, tools yang berupa elektronik dengan seiringnya perkembangan zaman. Kemudian teman-teman juga kita bisa uh, melihat bahwa mungkin setiap dinas punya data sendiri-sendiri atau dari BPS juga ada kan datanya ya. Itu misalkan kita dari dinas kesehatan nih, uh, pengen melihat apa sih faktor yang menyebabkan demam berdarah di Jawa Timur itu tinggi. Nah, kita bisa melakukan regresi kan dengan data-data yang tersedia di uh, website dari pemerintah itu sendiri. Nah, kemudian yang menarik adalah urban planning teman-teman. Nah, dari teman-teman kan sudah punya HP, handphone, gadget, ada GPS, kemudian kita bisa track nih teman-teman biasanya di daerah mana, kemudian apakah butuh halte baru, butuh stasiun baru. Dari pergerakan GPS teman-teman itu bisa di track gitu ya, kira-kira daerah mana yang potensial untuk dibangun sistem transportasi masal, gitu ya Jadi menarik banget nih teman-teman, dengan perkembangan zaman kita bisa meningkatkan fasilitas berupa sistem transportasi masal dengan melihat data yang ada di satelit dari GPS teman-teman yang terpancar. Nah, kemudian teman-teman juga mungkin misalkan ada bencana ya, kemudian teman-teman kan lari nih dari suatu tempat bencana itu ke pengungsian. Nah, data-data yang dipancarkan oleh sinyal dari provider teman-teman itu bisa juga di track kira-kira teman-teman banyaknya mengungsi di mana. Jadi pemerintah bisa cepat tanggap untuk memberikan bantuan. Kayak gitu sih teman-teman ya. Nah, mungkin itu hanya sedikit dari banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan uh, apa namanya perencanaan di dunia pemerintahan dengan menggunakan ilmu data science. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan ya see you next time. Bye bye.